Aduh Masya Allah banget ya Ibu Siwi juga Ini memposting foto cute Abang L Memakai baju adat Jawa Dan ini Masya Allah banget Kebahagiaan dan penyemangat warga Konoha semuanya kita slide berikutnya. Aduh, luar biasa. Nongkrong dan duduk santai di atas kursi ya, Bibi Ini mah santai banget ya, Abang L. Mudah-mudahan sehat terus. Tadinya mendoakan mendoakannya terbaik untuk idola kesayangan kita. Di postingan ini pun Ibu Siwi meneruskan sebuah kalimat, "Ya ampun, Jojo Cahwana gemesin banget." Sore-sore gini dikirim foto cucu Oma pakai baju Jawa dari Bunda Lesti kejora Hiburan sekali buat Oma, tambah ganteng dan pinter ya kamu Love Mas Fatih kis-kis, aduh Masya Allah Oma siwi aja bersahabat ya gemes melihat Abang El Memakai baju adat Jawa ini keren dan pasnya ini ganteng banget Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya ada komentar dari Papa Bilar Rizky Bilar mengatakan gemes, katanya tuh, selain Papa Bi juga ada Bunda Lesti, disitu juga Bunda Lesti menuliskan sebuah kalimat komentar, Oma, hari ini jadi Mas dulu nggak Abang? Katanya tuh Mas Fatih ya, Abang El, ini kebahagiaan untuk kita semuanya. Doakan yang terbaik untuk keluarga Leslar mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan semakin solid Kemudian kita lihat juga diunggahan Ayah Kejora Ayah Kejora pun mengunggah sebuah fasingan foto yang sama Aduh ini kebahagiaan untuk semuanya terkhusus keluarga besar Leslar Ayah Kejora, masya Allah banget ya, cucunya ganteng sekali Cucunya berkarisma dan pesonanya pun, masya Allah banget Dan kita lihat juga kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora Kasepku, kata Ayah Kejora, masya Allah ganteng banget katanya tuh ya Luar biasa Dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya info penting untuk warga Konoha Langsung dari Dangdut Academy Indosiar, diingatkan kembali bahwa jam setengah sembilan malam ini Bakal ada kejutan spesial dari Lesti dan Rizky Bilar yang akan tampil bareng di panggung Indosiar Perhatikan untuk acara Dangdut Akademi 5 grup pertama Untuk pengisi acara, sahabat, ya, dimulai dari juri yang akan tentunya hadir malam hari ini Yang pertama ada Dewi Persik Ada Soimah, Lesti, DA, dan Vildan, DA Itu untuk juri malam hari ini Dan untuk host yang akan bertugas malam hari ini adalah Gilang Dirga, Ruben Onsu, Ramzi, Irfan Hakim, Rizky Bilar, dan Jirayud bersahabat untuk bintang tamunya, ada Rara Lida dan Aulia Dea. Wow, ini pecah banget nih. Malam hari ini, idola kesayangan kita akan tampil berdua, tampil bareng di acara Indosiar. Kita lihat juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung: "Halo, Dangduters! The Academy 5, telah memasuki babak 50-50 atau bisa disebut babak hidup mati bagi peserta." Dari 40 peserta, hanya 20 peserta terbaiklah yang akan mampu bertahan dan lolos ke babak selanjutnya. Siapakah yang akan bertahan dan terus melaju mewujudkan mimpinya? Jangan lupa saksikan babak 50/50 /50 The Academy 5 malam ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Jangan sampai terlewatkan para sahabat yang malam hari ini Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Idola kesenggan kita akan tampil di Indosiar. Kemudian disimak juga di akun TikToknya Papa B Video lagi-lagi tentunya gesrek dari Papa B dan Baby L Bikin kita ngakak bahagia banget ya Dengan aksi kelakuan yang gesrek dan untuk viewers bukan kaleng-kaleng persahabat ya, lagi-lagi video BBL ini tembus mencapai jutaan 4 jam yang lalu sudah mencapai 2,4 juta kali ditonton ini luar biasa persahabat ya insya Allah, memang BBL ini mampu membuat semua orang kagum banyak yang sayang kepada Abang Fatih kemudian juga persahabat kita lihat juga potret Papa Bilar nih diunggah di IGES pribadinya bersahabat ya lagi bersama Donya mali dan Mini Mercy ini kebahagiaan dan pastinya suatu kejutan juga untuk warga Konoha apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu dilancarkan Bismillah, mudah-mudahan semuanya dipermudah, amin kita masih menunggu Ciduka terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.